Apain, Pak En. Tuh lagi benerin motor, Pak. Ini benerin spion. <laughs> uh. guys welcome back to my YouTube channel jadi guys sekarang kita lagi ada di puncak guys puncak dan ini lagi ada di warung ini gue juga nggak sendiri tapi ini bareng sama teman-teman pengen tahu siapa aja Cekidot. misi-misi alasan ke puncak resmi amat halo guys yeah. <laughs> perkenalkan gua gitu doang yeah. oh, halo guys, perkenalkan gua halo guys, halo. nama gua Adira, bisa panggil Dio ya Allah. umur gua 20 tahun, ya. kali ini gue mencoba untuk ke puncak Biasalah. lah hola mi amigo Orewa. Fauzanakim, udah. janda, okay, janda karo ngombe ngombe, karo Itu Oke okay, jadi selamat malam ya buat kita semua. Eh perwakilan lainnya dari dari mana? Dari, ya ini lah aku ceritakan perjalanan panjang nih nggak bisa nggak bisa diam perjalanan panjang dari Bekasi menuju apa ini namanya ya Puncak jadi ya penuh dengan kesedihan tawa canda keharuan tangis dalam bahagia dan ah Wah ini baru rekor dua jam nggak nyampe nyampe sini dari Bekasi oke Hah? lo mau yang merek apa? Yeah. Yang, bergerigi, yang, bergerigi. yang bergerigi, yang bersisik, sorry, sorry. yang ada insangnya juga ada. Tenang aja, ini habis dari sini kita nyari janda. Oke, okay. tunggu kelanjutannya. Oke, okay. bisa di Johnson jadi YouTuber, ya? A few moments later, Ini iya, iya, iya, Dan iya, iya, kencang banget mau sangko, okay, iya, iya, iya, iya, iya, tanjir Bang bang, kiri iya, bisa iya, ketok-ketok aku iya, iya, bisa Terus iya, uh, iya, di belakang iya, <tuk99> <lamban> iya, Harus iya, iya, iya, lagi iya, iya, iya, iya, musical prat prit prat lu sih Akim garis anjir Prat-prit-prat-prit iya, house-house itu mesti ada prit-pritnya ya? iya, kalo website ya suara gagak dah gua tampol lu lagu gitu kan anjing gagak giting tuh anjing Jadi kita sekarang turun gas. Semalam kita bis minum. Ajai, mas gas. Eh, pak ini kita kemana pak? Eh? Kita ada di puncak Jaya. Puncak di puncak Jaya dong. High. Halo Bang Pai. Ini yang pertama ya jalan-jalannya atau gimana? Enggak lah, sering dong. Oh, sering. Masa ini doang baru pertama. <laughs> Ball Kali okay. lagi. Nah, ini dia nih. Oke, okay, Bro. Gua sếp mau bilangin aja sebelum kepencak, mungkin lu bawa ini dulu sih. Di sini dikit. Gimana nih? Sekarang kita menikmati indahnya pemandangan. Padahal ini foto bersama lo hmm. kok doang. Di sini gua fotoin. Kan Pakai tadi HP gua udah gua taro nih. HP gua dicuekin. Pen gua lemparnya <tuk> ke tengah jalan. cuman gimana ya? Ya enggak jadi, enggak anjing nih. HP gua masih incil, lah Incil ya. jadi susah. Tapi ya. ya. Lagi semalam ya, ya. Enak Tuh, dong. Yah. Apa nih? Ya Apa jadi tuk? kali ini kita masih ada di puncak ya tapi kita juga bingung mau ngapain ini, jadi ya, ya lihat pemandangan Ayo. di nengok ke aja, kita. Ya. Kita, ne, kita aja. Ya, ya kalau ada Ayo yang mau ini. kenalan, follow saya ya, CB Hakim iya, nah, kayak ngeliatin pola, lagi-lagi-lagi ini nih ya, halo guys, kita lagi mau turun, jadi bus aslah, thank you Breng, apa Breng? Nah, bre? Oh iya. Karena mau pulang, pulang nih, jadinya lalu. nih. Hanya cuma nyari spot foto dulu. Apa sih oh, Minggir jalan? Malu turun dari sini. Oke. Sebelah kiri ya pokoknya. Sebelah kapan? Sebelah kampus tuh sebelah kiri. Iya Ibar. Itu dia guys. Jadi pantengin dulu guys. Ini kita lagi jalan-jalan ke puncak dan ini sudah turun. Kita turun guys. K.